Halo teman-teman, selamat datang di akun Youtube saya. Nama saya Eka Yuliati. Um, saya adalah pelatih literasi, saya penulis dan juga peneliti. Nah, di akun Youtube saya ini teman-teman bisa menonton tutorial analisis data, analisis instrumen, misalnya teman-teman mau um, belajar tahap demi tahap bagaimana caranya analisis kualitas instrumen atau reliabilitas instrumen atau mau tahu gimana caranya analisis uh, univariat, bivariat, multivariat uh, mau yang satu jalur, dua jalur atau apa aja kalau misalnya teman-teman punya request pengen dibuatin video tutorial apa terkait sama penelitian baik dengan Excel, SPSS, Minitab atau SmartPLS, tinggalin komentar aja ya Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Bye.